Hai everyone, kembali lagi saya menyapa Anda di channel ini. Oke, okay, hari ini saya berada di uh, Seminyak, tepatnya di Jalan Kayu Ayah. Uh, rencananya hari ini saya akan jalan-jalan dari sini ke sana untuk uh, melihat-lihat keadaan di sini, sekaligus buat kalian yang udah kangen Bali tapi... Belum bisa kesini, mungkin dengan video pendek ini bisa membantu kalian uh, bisa tahu keadaan di Bali sekarang seperti apa. Uh, karena berhubung sekarang lagi PPKM, jadi makanya saya pakai masker biar nggak ada masalah kalau nanti di jalan. Oke, okay, let's go. Kita langsung jalan. Oke, kita mulai masuk kayu ayah Cukup sepi. Restoran-restoran uh, juga pada tutup. Seperti Kali kalian lihat ada restoran tutup. Jalanannya sepi. mantep ya tuh guys lihat guys langitnya uh keren langitnya mantap saya jalan kaki guys biar bisa tahu semua keadaan di sini tadi maunya naik motor tapi sepertinya kurang enak kalau naik motor jalan, kaki lebih asik tuh ada Koren karena covid jadi udah nggak bisa bayar kontra lagi mungkin jadi dua perkontrakan hmm. biasanya kalau sore sore di jalan ini rame karena ini adalah uh, pusat restoran jadi di depan sana itu nanti bakal banyak restoran-restoran yang berjajaran di sana, mulai dari Italia, Yunani, Western Indonesia, everything. Ini toko-toko baju, sepi, nampak sepi. Halo. No. <laughs> Mereka takut sama kamera Takut Mukanya diliatin Nah ini nih Kita udah mulai masuk Tadi kan di belakang itu kan kebanyakan Toko-toko baju Toko-toko pakaian Nah ini kita udah mulai masuk ke uh, Areal Restoran uh, Ini Red Carpet Tutup juga Red Carpet Ya biasanya rame sekali Ini Natis Nah yang ini Yang di depan saya ini yang bakal saya tunjukin yang ini, ini. <tuh> Pasti kalian tahu ini apa ini adalah the one and only lava vela Sorry guys, agak Udah gelap Karena memang kita datang udah gelap Nah ini posisinya di sini disini Jadi kalau kalian enter masuk Masuk dalam kita Jadi La Favela itu siangnya itu Dia restoran, kalau malamnya berubah Jadi nightclub Oke kita nyebrang Nah seperti ini Jadi mereka buka Tapi khusus Hanya untuk take away Jadi nggak bisa dine-in Ini ada toko-toko baju Sepi nampak sepi sekali Oke. ini PPKM udah berjalan sekitar berapa hari 3 hari kalau nggak salah Oke. cepet banget men Kaget eh. kaget kaget kaget. Nah nih toko-toko baju, ini toko baju tutup udah nggak buka lagi. Ini jualan nasi di sini. Kalau kalian mau makan nasi jinggo bisa makan di sini. Oke. Okay. Langitnya Keren Mantap Mantap geng Indonesian food oh, Ini dia warnanya tuke only Jadi di sini yang masih buka itu yuk. ada beberapa restoran buka tapi cuma untuk tuke Terus, seperti toko-toko farmasi seperti ini, seperti Guardian, toko-toko uh, belanja, seperti Circle K, uh, Indomaret, dan itu masih buka. adaannya nah ini mulai nih, ini restoran dulu restoran di sini tutup juga restorannya tapi ini Amadea Resort Villa masih buka hotelnya cuma restorannya aja mungkin restorannya mereka melayani orang-orang yang tinggal di hotel jadi nggak buka untuk umum buka untuk umum tapi untuk takeaway aja nah ini adalah car, car jadi dulu itu di car, -car itu itu adalah tangga jadi, seperti anak tangga. Jadi, kalau kalian mau minum nongkrong di sini sambil lihat orang jalan-jalan, orang lewat di sini, ada tempatnya dulu. Ya. juga tutup semua tutup sepi coy Ya, bagaimana pendapat kalian uh, Tentang keadaan sekarang ini Kita berharap semoga cepat selesai Dan Bali dibuka Sehingga orang-orang asing Masyarakat Indonesia Juga bisa banyak-banyak datang ke Bali Sehingga membantu Memulihkan perekonomian Bali Nah ini rumors Rumors ini adalah um, Italian Resto ya jadi buka tapi mereka melayani tekuai oke okay. oke okay, lanjut um, ini adalah italian job tutup juga wow guys Wow, mantap sekali, lihat itu langitnya, guys! Wow, mantap! Nah, aku tunjukin ke kalian, ini adalah... Ultimo Tutup geng Gak ada matahari Gak ada lampu sedikit pun Ini sama ini Italian food juga Ginger moon Tutup Oke. Okay. Ini tutup juga. Itu juga itu apa tu? Matik. Buka tapi bila yang tester Oke okay guys, jadi kita kembali ke sini untuk ngambil motor. Tadi saya markir motornya itu di Popo Mart. Jadi saya kembali ke sini ngambil motor, nanti kita muter ke daerah seberang sana. Nah, pakai motor aja. Raja jauh, man, jalannya. Oke, okay, let's go. Oke okay guys, jadi kita mulai pakai motor dari sini. Tapi saya jalannya pelan-pelan. Biar suara saya juga kedengaran. makin malam makin sepi karena masyarakat Bali itu taat sama PPKM jadi mereka ingin Bali itu cepat dibuka sehingga mereka diam di rumah mengikuti anjuran pemerintah vaksin dan segala macam. kemarin aja saya lihat vaksin di uh, di Prajarak Caka itu antusias masyarakatnya luar biasa oke ini juga ini adalah seminyak square. lihat Seminyak square Tutup oke. jadi ini kita mau arah ke kayu jati kelap coy Ada satu tempat di sini yang sangat-sangat uh, ikonik atau famous, itu adalah ini dia. Kalau kalian tahu Bang Hotman biasa goyang-goyang itu, joget-joget di klub itu, di sini adalah tempatnya. Ini namanya Motel Mexicola. Tutup juga dia. Ya, gitu guys. Ayo kita lanjut. arah ke pantai itu Tidur, resort, nah ini adalah jalan masuk menuju ke mana coba? Ayo, copot atau head. Nah, ini guys, salah satu restoran enak di daerah sini. Ini namanya ini Biku namanya mantap nah ini arah masuk ke W Bali kalian tahu itu apa? Ini adalah Sisi nightclub. Sisi Night Club Sisi Night Club di daerah Beti Tengah. dari Seninya Kayu Aye kita di arah Beti Tengah sekarang. Menuju ke Kerobokan nanti kita finishnya di lampu merah Kerobokan. Kita mau arah ke Kerobokan, oke okay guys. Uh, sampai di sini perjalanan kita. Nanti besok kita bikin lagi tour di tempat lainnya, mungkin Canggu atau di mana, atau mungkin kalian punya rekomendasi tempat bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita uh, main-main ke sana. Okay guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.